Pemimpin ni, dia bekerja keras nak bagi orang senang. Itu bapa pemimpin. Bukan dia yang senang. Alhamdulillah, taniah pada rakyat Kedah. Masya Allah. Eh, kenapa kasar ambil Kedah tu tu? Eh, kasar apa dia memang lagu tu? Orang utara ni, memang cakap lagu tu. Ya. Macam nak perang. <laughs> ha. Ni betul, pula bukan harga ustaz. Bukan orang Bukit Pinang. Orang si, Orang si, Orang C, orang C, orang dia C dia. saya dua tiga orang member. Haa. Weh, kasar. kasar. Haa. Saya baca cakap macam nak beri penubuh ke? Haa. <laughs>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 Gelak betul, gelak gila. Allahumma ala Muhammad. Dan oke, okay guys, langsung saja saya ada penasaran ini daripada Kelantan TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya yang dari Kelantan, teman-teman ya. Ya, semenanjung Malaysia juga. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk Kelantan TV ini, guys. Nah, langsung saja saya sudah penasaran. Kita play videonya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alih-alih uh, majlis masyarakat Kerajaan Negeri, Alih-alih Parlimen, Datuk-Dato, uh, pegawai tinggi Kerajaan Negeri. Oh, agak kecil Jabatan, suaranya ini, guys. Tuan-tuan perempuan yang dapat hadir pada malam ini, terima kasih. Saya Ustaz tadi di Stadium, pelancaran Jersey baru, jersi baru KDAFC dengan lagu baru BASMOLA. Tak ada apa. Kala kuning dengan kala hijau gelap sikit. Eh... Uh, ada lagu baru Ustaz tapi tak boleh nyanyi lah pula ni. Oh, lagu. lagu untuk pasukan Kedah. Uh, lagu, lagu, oh, baru. Ada lagu, lagu baru. Lagu pasukan Bola Kedah? Ya, yeah, ya. Yeah. Dan Lagu lama tak pakai dah Lagu lama pun pakai juga. Tapi hak baru ni. Tajuk dia apa lagu? Hak lah baru ni. Baru dengar aja Ustaz. Tajuk dah tahu. Ya. Yeah. Oh. <laughs> Saya tahu tajuk dia. Sayang semuanya sudah terlambat. <laughs> <laughs> Okey. Betul tak? Tuan semalam. Mampu dah aku. Kita try, kita try. Saya bagi pihak kerajaan negeri merekamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadir Ustaz Zahidro di atas sudian beliau melaporkan masa hadir ke Kedah. Tadi di Merbuk. Semalam pun di Merbuk. Tadi petang eh, kayu gerak kayu gerak uh, uh, katis basika, uh, basika, uh, basikal kalau orang tukang ni kata katis basikal basikal ah. lipat tu uh, basikal lipat susah nak cari kerok yang seramai ni kalau program program Ramai ni ada buka Ramai. sangat ni penuh medan bandar ni penuh <laughs> Baca, belakang pun uh, jam kereta pun tak boleh masuk uh, saya ucap terima kasih lah kepada hadirin Hadirat yang melaporkan masa keluar pada malam ini Satu kalah kepada Tuan-tuan sendiri Wow Alhamdulillah Kedah Darul Aman uh, sepanjang uh, beberapa tahun belakang ini aman tak ada isu apa-apa uh, Perkembangan ekonomi, ekonomi kita mem, mem, mem, berkembang dengan dengan rancak Tahun ini untuk suku pertama kita masih late lagi dalam uh, kemasukan pelaburan asing, FDI untuk suku pertama, bulan 1 hingga bulan 3 ini yang telah diluluskan dah 8.5 bilion. Uh, wow, mendahului masalah. semua negeri di Malaysia. Wow. Keren banget. Tahun 2021 Ustaz, uh, 68.3 bilion. Wow. Semua bilion Tahun 2022, 11.5 bilion. Jadi semua kemasukan pelaburan ini akan uh, menyediakan peluang pekerjaan. Tetapi tidaklah uh, berlaku serta-merta. Dia akan mengambil sedikit masa untuk disiapkan semua infrastruktur seperti bangunan kilang pemindahan mesin kemasukan teknologi kemudian itulah akan menjadi peluang pekerjaan berpendapatan agak tinggi daripada operator pengeluaran yang dulu dulu kerja kilang kentola kilang kayu getah sekarang ni pelaburan ini pelaburan berteknologi tinggi maka uh, gajinya pun lebih hulusan diperlukan pun agak tinggilah. jadi ah. saya dah beri uh, saranan galakan kepada anak-anak kedah teruskan pengajian pendidikan ini jangan berhenti jangan nak pergi jadi bawa motor hantar makanan tu lagi <gajar> ngaji dulu pergi habis uh, tinggikan uh, tingkatkan kemahiran insya Allah semua sector kerjaan ini kalau kita tak grab Orang Terengganu akan main make Jadi kena orang Kedah dulu ha, Orang Kedah kalau nak itu Kahwin dengan orang Terengganu ha, Tak apa Alhamdulillah dari segi Pendidikan Saya dah maklumkan 2-3 bulan yang lepas Kita aktifkan semula Tabung Tengku Mahmud Untuk bantuan awal Kemasukan ke IPT Dan juga pendidikan khusus untuk Orang miskin dan anak yatim Betul-betul miskin, betul-betul anak yatim, dia nak masuk universiti, dua ribu setengah kita bagi Untuk pembayaran uh, yuran hak pertama tu Ustaz, kita bagi Melalui tabung Tukum Mahmud. Wow, keren banget. Pasal ada juga, uh, saya jumpa dalam dalam perjalanan hari-hari tu, ada anak yatim yang berhenti mengaji. Pasal dia dah tak mampu lah. Nak kena oh. bayang dulu dua ribu setengah, itu dia serendah, dia pergi kerja kedai-kedai butik. Yang miskin, okay. anak yatim, sahkan di pejabat wakil rakyat memang miskin memang yatim bawa ke pejabat MB kita minit kepada pegawai kewangan negeri pegawai kewangan negeri akan keluarkan terus masuk akaun dia berapa banyak yang diperlukan wow tentu sekalian ni uh, program oh, baru nice. kita pun tak bukalah kita ada duit banyak sangat kita lancarkan slogan Kedah ni negeri tempat orang miskin boleh berteduh tempat orang kaya menabur bakti jadi saya seruakan uh, Hasrat ini kepada seorang tokoh korporat. Saya minta sejuta dia bagi tiga. Aa, jadi tahun depan, Keren. tahun depan dia kata saya bagi lagi. Jadi tuan, -tuan semua, aa, kalau ada jiran kita, anak menangkap, anak saudara, yang anak yatim, kita pun tak tahu nak tolong dia ke mana. Nak bagi dia mengaji juga, jumpa adun, jumpa rakyat, sahkan. Kita akan bayar yuran kemasukan. Wow. Hak beli timah, hak beli tolah tu beli sendiri. Ha, nak kena bayar tu kita kita selesaikan insyaAllah saya harap dengan uh, program ini uh, negeri ini akan bertambah orang-orang cerdik pandai Allah akan berkati uh, rezeki yang kita ada insyaAllah masyaallah dari segi padi Ustaz kita kan tanam padi banyak 43% ha. padi beras ni tanam di kedah, kedah di lapang padi tahun ini agak Uh, menurun hasilnya kerana ada penyakit baru yang masuk. Kemudian tu bendang jadi dalam. Kerana hujan terlalu banyak. Okay. Tak ada tak ada hari yang bendang tu kering. Setiap sepanjang tahun basah. Jadi bila mesin turun, traktor turun, dia dal jadi dalam. Jadi uh, produktiviti menurun sikit di bawah pada 15 hektar. Tapi kita mulakan uh, usaha bersama dengan Uh, tokoh korporat juga pihak swasta untuk uh, memulakan tanaman lima kali dua tahun lapan kali lepas ni kita tanam lima kali dua tahun jadi produktiviti ini akan melonjak balik karena giliran tanaman itu bertambah dua kali setengah setahun. Nya Allah. Um, kita dah dapat uh, bereti baru benih daripada pusat jilidan di Jawa Timur. Oh jati mor. Benih tu matang 75 hari. Yang kita pakai sekarang ni 114 hari. Jadi kita, kita kurangkan tempoh tempoh masak dia tu. Jadi uh, boleh tanam a uh, 5 kali 2 tahun insya-Allah. Ini pun akan meningkatkan pengeluaran padi dan beras di Kedah insya-Allah. Banyak lagi lah Ustaz perkembangan dari Kedah. Kok depa nak tanya apa-apa? aja ustaz jangan tanya banyak sangat saya tahu ustaz ah, dah kenal saya ada ah, ada dah, dah. <laughs> saya baik oh. <laughs> <laughs> jadi a uh, tanyalah santai-santai ya, ya, ya, ah. ya, ya, ya. isteri saya orang tengano ustaz <laughs> Duh, <laughs> tahu, tahu, <laughs> tahu tahu tahu tahu oh. Bum betul saya puan Terengganu juga. Ada ah, situ. Alhamdulillah okey Orang mana Terengganu. Musut. Kan? Ah Besut. Oh, ah Besut. Ah patut ayah dia nama Yusuf. Ah. Ah, ah, ah. Sebab kalau nama Yusuf banyak kan orang Besut. Ha, ah, ah. kemungkinan. Okey, dulu dulu dulu sebelumlah. Sekarang jadi menteri besar. Dulu masa masa sekolah dulu ingat. Ya, biarlah ya, rakyat nak tahu. Ah, cikgu tanya, "Dulu besar nak jadi apa?" Ah, Datuk Seri jawab, "Wah." Dia dia skor, <laughs> okay. Jadi Yaskar, Saat. Jadi lama dengan saya juga. Semua nak jadi Yaskar. Pasal masa tu cerita combat. Oh, betul. Ha. Semua nak jadi Yaskar. Tapi bila besar, ramai jadi doktor. Hmm. Cocok sendiri. Heroin. <laughs> <Dan>, uh. <laughs> itu dah lapis 90-an. Dah 80-an. Tapi tiba-tiba jadi dia jadi nak jadi askar ha. tapi jadi menteri besar kan jauh kan tu jauh jauh tak. MB ha, tu mana nya kita besar. merancang Allah menentukan itu semuanya memantapkan imanlah ya betul tak nah. ni saya rancang Allah yang merancang saya tak tahu pak <laughs> dah macam kahwin orang pesut ni lah nak ah diskord dulu sekolah ni so, sekolah tentang mak jiwa kan okey <laughs> ha tahu ada dak berkenan dengan orang, satu perempuan Oh. dalam sekolah tu lah ada. Sah. Ada. ada. <laughs> tapi kenapa kahwin dengan orang lain? Ah jawab. Tuh. Kasih, ha? kasih tak terucap Ustaz. Kasih tak terucap. Syok je tapi tak abak. Dia, dia di, tak tahu. Dia panggil macam syok sendirilah. Okay. <laughs> syok negeri <laughs> lah. Bukan dia gitong itu. Macam bengong gitu. <laughs> oh putih panggil <laughs> secret admirer. Ah okay. senyap. semuanya jodoh jolo nah uh. nak orang lain dapat orang lain yeah, yeah. jadi satu satu personelah dan yang yang jumpa ni di mana <laughs> sebab kedah terengganu jauh yeah, jumpa di USM ustaz oh masa USM. belajar yeah. jadi tak, tak belanja sangatlah <laughs> <laughs> okey kan dah kenal <laughs> dak pasal saya duk tengok dia duk kenal orang ah <laughs> Dia dia orang tanya saya, dia kata, eh kenapa kasar orang yang pergi tu tu. Eh kasar apa dia memang lagu tu. Orang utara ni dia, dia memang cakap lagu tu. Macam nak perang. <laughs> ha. Ni betul, pula si bukan hal-hal ustang. Bukan orang Bukit Pinang. Ya. Orang Si, Orang Si, ya, ya. Saya ada tiga orang member. Eh, hey, kasar. Saya baca cakap macam nak beri penumbuk. <laughs> tapi baik. Baik, baik, dah. baik. baik dah. Dia memang lagu tu. Jadi, ya, ya. orang baik. pun faham. Ya, ya. Mujur, saya <laughs> tak tahu. <laughs> Bukanlah tahu sangat tapi tak bodoh dah. Tak bodoh. Apa? bella. Baik apa misi yang vision. Sebagai pemimpin negeri Kedah. Kepada, untuk negeri Kedah. Sama sekali Ustaz, uh, kerana kita ni negeri pertanian. Okay. Tanah kita banyak ditanam dengan tanaman makanan. Okay. Dalam sejarah negeri Kedah daripada dulu lah dah ada bendang, dah ada padi ni. Ha? Kedah terkenal dengan petani miskin. Orang tanam padi miskin. Miskin. Ada ya, bendang kau. susah. Miskin. Sepatutnya, sepatutnya orang ada, sepatutnya ada bendang kaya. Sepatutnya. Kita bagi makanan kepada orang kaya makan kenyang. Lepas kita lebih kaya daripada dia. Ya. Tapi kita jadi miskin. Jadi keazaman ya. ke saya ialah untuk uh, bukanlah menghapuskan kemiskinan. Tapi kita memberi uh, cara, cara lain. Ya. Penambahbaikan. Tak mahu lagi lah orang ...yang berkorban begitu banyak kekal dalam kemiskinan. Yeah. Kerana kita berkorban banyak, patutnya kita pun senang juga lah. Sekarang ni kita tak senang walaupun kita diarah untuk berkorban. Kita diarah untuk tanam padi. Kita ni kluster padi. Tanamlah sebanyak mungkin padi. Kita ada 137 ribu hektare, Ustaz, tanah Kom -kom. yang ditanam padi. Dan tanah padi, cukai tanah paling rendah di dunia. Jadi oh. kutipan cukai kecil... Padi pula bergantung pada subsidi untuk tampung kos dia. Yang sebab utama yang miskin sebab apa? Dia, uh, harga, harga padi ni harga um, terkawal. Harga, terkawal. harga tak, jual, jual padi murah. Murah, murah. murah. Itu pun dah di dengan subsidi. Baru boleh jual RM1,200. Kalau tidak RM200, ya. Lepas itu uh, input pertanian pun kena bagi subsidi. Kalau tidak kita tak mampu. Jadi kemudian tanah makin hari makin share makin kecil. Pasal peraib. Ayah Yahmati mm. bagi ke anak tanah kau kecil kau kecil. Mm. Lagi kecil tanah lagi kurang ekonomi skill. Ah. Itulah masalah dalam pengeluaran padi yang kita kekal miskin. Insyaallah kau-kau ini akan dapat diatasi. Kita fikir nak bagi dia senang. Bagi dia senang. Ya, alhamdulillah. Tak tidak dia jual tanah tu Ustaz. Ha, hati kita tak mau. Lama-lama hilang habis tanah tu. Macam di Terengganu. jangan-jangan jangan jual. Alhamdulillah Macam saya ada sebut dalam kuliah, pemimpin ni dia bekerja keras nak bagi orang senang itu bawa pemimpin bukan dia yang senang alhamdulillah tahniah pada rakyat kedah Masya Allah. di terengganu masa saya dulu 80-an lah lepas-lepas sekolah tu padi banyak padi di bandar pun padi pun sekarang rasanya dah hilang dalam 60% dah tinggal 40% je tanah sebabkan itulah bila ayah meninggal ayah tak mampu anak tak buat Ha, ada orang tawar nak beli 50,000 80,000 je. Eh? Yeah. Beli. Air ziar, Myvi apa semua. <laughs> tak? Ha jadi makin lama makin tak ada padi. Ha, tapi di Kedah ni apakah apa ni garis panduan ataupun peraturan yang dikenakan supaya tak habis pada ni macam mana? Pasal uh, kita ada rancangan untuk food security Food security ni untuk negara, ni kita jaminan makanan, jaminan keselamatan makanan untuk Malaysia. Jelapang ni ada di sini. Jadi saya kata kalau hampa nak suruh kita kekal sebagai jelapang makanan, hampa topaklah up lah sikit. Uh, federal. federal kena topak. up. Okay. saya kalau kita convert semua 137 ribu tanah sawah ni kepada tanah komersial, kita boleh cukup, cukai tanah. Cukai tanah komersial. Lagi. Uh. Boleh dapat 1.7 bilion setahun. tahun. Uh, jadi... Oleh kerana kami tanam padi, cukai tanah paling murah di dunia. Jadi kutipan cukai untuk keseluruhan kawasan padi hanya 2.5 juta. Ah. Jadi saya kata sebaik Tapi kita sanggup lagi. Sanggup buat juga. Sebab kita nak kekal jaminan keselamatan makanan 12 beras keluarang beras. beras di Malaysia. Ya. Kerana jadi hangpa kena topaklah sikit 10% daripada 1.7 bilion bawah 170 juta. 170 juta untuk Kerajaan sebesar Malaysia ini, kecil saja bagilah Kak Kedah punya itu tuan -tuan? Boleh ya tuan-tuan? Boleh Agak-agak PMTEC ini dengar Dengar, dengar dia, dengar ya Allah Dia kawan saya Wah. Dia baik, dengar dia baik Betul ya? ya baik. Alhamdulillah Oke okay, sudah selesai videonya Allah Masturlala Sayyidina Muhammad Dan itulah tadi bincang-bincang santai ya Uwai dengan MB Kedah, Menteri Besar Kedah guys ya Allahumma salli ala sayidina Muhammad inilah contoh seorang pemimpin yang patut dipilih sentiasa bersama ulama dan rakyat, betul ya? rahmat Allah meliputi semua jika pemimpin jujur, amanah dan taat kepada Allah dan Rasul dan tak makan rasuah, itu yang wajib kita pilih ya semoga Kedah terus barakah, amin, amin, ya rabbal Alamin tahniah kepada MB Kedah, Muhammad Sanusi dan rakyat Kedah Darul Aman karena pandai memilih pemimpin terbaik memang guys, jadi kalau kita memilih pemimpin itu pilihlah yang betul-betul memang Tapi kadang di masa sekarang itu agak-agak susah Gimana susah-susah mudah gitu kan Susah-susah gampang kalau di Indonesia bilang Jadi apa ya Nampak di awal itu macam oke okay, Tapi lepas tu ketika dia menjabat tak oke okay, Macam itu kan tapi semoga ya pemimpin-pemimpin yang ada di tempat kita ya kan Indonesia maupun di Malaysia semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala kalau memang tak baik semoga Allah Subhanahu Wataala sadarkan ya kan semoga Allah Subhanahu Wataala beri teguran dan juga istilahnya memberikan peringatan. Sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat buat Kedah ya, karena mempunyai menteri yang masya Allah kita tengok tadi memang penyampaiannya. Oke okay, kan, ah, memang niatnya untuk membahagiakan rakyat. Semua pemimpin, kalau istilahnya niatnya untuk membahagiakan rakyatnya, maka insya Allah akan makmur ya kan negerinya ataupun tempat yang ditempatinya. Allah Oke okay, guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit.